teman-teman balik lagi bersama kami di sini di youtube channel Rumbu 25 pada hari ini kita lagi berada di Jiret ya. dalam rangka ini dalam nge-review keadaan tumbuhan semangka ya. punya Sikri ini tumbuhan apa ya namanya guys ya baru pertama kali ini lihat enggak sih Baru ya, unik ya, keren juga sama bentuknya uh. ya. Apaan sih itu namanya? Ada yang namanya apa? Jamur ini, jamur apa namanya? Ini boleh dimakan gak sih? Oh boleh ya Wow mantap ini banget ini. guys Wuhu Tara kita udah sampai di kebunnya Zikri ya Hai Sik say hello dulu Sik inilah dia guys keunnya Zikri yang akan kita cek gimana perkembangannya Sore hari ini kita lagi nge-review tumbuhan selius itu ya Ini itu kita tanam ataupun ditanam yaitu tumbuhan yang ulama- semangka Mungkin semangka yang, yang buahnya itu agak besar ya Mungkin sudah kalian kenal sejak lama Tapi hmm. Kalian belum kenal gimana cara pertumbuhannya Ataupun berapa besar pohonnya Berapa panjang yang, Gimana cara pemupukannya Oke okay. Nanti kita akan cek ya Ataupun kita tanya-tanya sama bapak Yang Bukannya I'm yeah. you okay. ini siapa namanya ini Oke okay guys, kita akan bertanya-tanya ya. Ini ada pohon cabe yang lewat banget ya. Ini. Ya kita dari di, dari siaran apa? Uh. Ini guys dia udah dipupuk ya ini. <San> nah, panen harus sekali Oh, ini panen sekali dua minggu supaya buahnya benar-benar matang ya. <San> ini tadi kita udah ngewawancarai bapak yang punya cabai ini katanya umur cabai ini sekitar dua bulanan dan panennya setiap satu kali dua minggu ya ini udah dua kali pemukukan ya guys makanya ini terlihat sangat subur kali ya Dan ini adalah bunga, ya, bunganya. Ini sih, ya, kita zoom, ya. kita fokus. Kita kan bisa pulang lagi it, it Ini itu ya bagus banget pemandangannya, ada Ya, guys, kita cekan dulu ya untuk berbaru ham Drive flight application ni dia Thank you so much for watching. Thanks, kucing. Jangan lupa ini klik video yang di atas ini ya, yeah. salah satu bagi kalian yang penasaran dan mengerti apa yang pas. So Kalau kita tidak dapat komitmen ini dan ini lain. Wow, itu benar-benar yang kaya.